Hello, nama saya Herman. Saya datang dari Singapura dan umur saya 23 tahun. Um, saya datang dari Singapura ke London uh, sekiranya untuk 6 bulan sahaja. Dan uh, apa yang saya rindu pasal Singapura adalah makanannya seperti nasi padang, dan juga roti prata dan juga milo. Itulah benda-benda yang saya sangat merindui di apabila saya di London. Dan saya tidak tahu dan saya sangat uh, saya sangat ingin meng mengadap makanan ini apabila saya pulang lagi ke Singapura